Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke okay, teman-teman, kami mohon dukungannya demi berkembangnya channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video terbaru dari kami. Oke, okay, kalau sudah kami ucapkan ribuan terima kasih. Oke okay, teman-teman, kali ini Pediansa Vidin Channel akan membagikan video tentang uh, kegiatan kami yaitu Mancing di laut dengan menggunakan teknik sabiki. Mudah-mudahan, video ini bisa menghibur. Silakan disimak. Strike strike!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 Strike lagi Woo. Strike, strike, strike an Strike Ya. Makanlah untuk untuk ya, ya, itu. Selamat ya.